Awan pasir kuning tampak menutupi langit saat turun, menutupi pandangan seseorang. Lindung diam-diam berdiri di dalam debu kuning. Matanya menembus kabut berpasir dan fokus pada titik tertentu. Ada ketajaman yang tidak muncul untuk waktu yang lama. Di mata di bawah rambut hitamnya, tidak ada riak yang tidak biasa muncul di daerah itu setelah suara Lindung terdengar. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia terus menatap tak tergoyahkan pada tempat kosong tertentu itu. Sejak lama, dia samar-samar merasa bahwa ada beberapa keberadaan lain dalam purgatori yang sepi ini selama pelatihannya. Namun, perasaan itu sebelumnya sangat tidak jelas. Dengan meningkatnya budidaya energi mentalnya, perasaan itu akhirnya menjadi lebih jelas. Eksistensi tersembunyi itu tampaknya sangat menakutkan. Namun, Lindong juga mengerti bahwa ia perlu mengalahkan wali yang tersembunyi untuk meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, dia harus tinggal di tempat ini selamanya sampai tubuhnya benar-benar membusuk. Pengadilan di sini sudah tidak berguna untukku. Oleh karena itu, kamu harus mengambil tindakan secara pribadi. Lindong mengangkat kepalanya sementara kegembiraan melonjak dalam mata hitamnya. Bas-bas, kali ini, akhirnya ada tanggapan dari ruang kosong. Orang bisa melihat lapisan riak muncul di dalam kekosongan ketika kabut berpasir di udara benar-benar berkumpul menuju tempat kosong tertentu. Beberapa saat kemudian, orang bisa melihat pasir kuning yang seakan memenuhi langit berubah menjadi wajah raksasa yang tak tertandingi. Wajahnya sangat buram, dan tidak mungkin melihatnya dengan jelas. Namun, Lindung merasakan pori-pori di seluruh tubuhnya langsung mengencang karena alasan yang tidak diketahui karena wajah yang tidak dikenal ini. Pada saat ini, dia bisa merasakan suara mendengung, yang telah lama menghilang, dipancarkan dari tubuhnya. Undulasi itu, itu adalah simbol leluhur yang memuaskan dan simbol leluhur Thunderball. Dua simbol leluhur yang hebat di dalam tubuhnya sebenarnya sudah mulai bergerak. Meskipun Lindung tidak dapat mengendalikan dua simbol leluhur besar karena ia berada dalam Purgatory, ia masih dapat mendeteksi bahkan aktivitas samar ini dari mereka sebagai pengguna mereka saat ini. Perasaan yang berbahaya, ekspresi Lindong sangat suram saat dia bergumam. Matanya menatap tajam ke wajah pasir kuning raksasa di langit. Dia bisa bersumpah bahwa tidak ada yang pernah memberinya perasaan teror yang tak terlukiskan seperti itu. Bahkan tuan kegelapan di penjara penindas iblis tidak bisa membandingkan. Sebenarnya masih ada seseorang yang bisa membangun, purgatori. Wajah pasir kuning raksasa aneh itu berdesir sementara Lindung merasa kaget di dalam hatinya. Sebuah suara kuno, yang tampaknya telah ada sejak awal dunia, akhirnya terdengar di api penyucian. Sudut-sudut mata Lindung berkedut ketika mendengar ini. Guncangan hebat dalam hatinya menyebabkan dia tanpa sadar mundur selangkah meskipun kekuatan mentalnya saat ini. Setelah itu. Dia perlahan-lahan mengangkat jarinya dan menunjuk ke wajah raksasa itu ketika dia berbicara dengan suara serak. Kamu, kamu adalah lambang simbol. Satu-satunya yang sejak zaman kuno yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dan menyebabkannya merasakan ketakutan yang bahkan melebihi guru kegelapan bisa dihitung dengan satu tangan. Selain itu, kemungkinan terbesar adalah secara alami orang yang berdiri di puncak dunia ini. Leluhur simbol yang legendaris. Simbol leluhur, haha. Nama yang sudah lama tidak kudengar. Wajah pasir kuning raksasa itu beriak. Mata pasirnya perlahan bergeser ke bawah dan berhenti di lindung. Aku hanyalah bekas yang tertinggal ketika leluhur simbol menciptakan api penyucian. Aku akan bangun selama seseorang mampu membangun api penyucian. Petik 2. Tentu saja. Aku juga wali terakhir yang harus kamu kalahkan untuk meninggalkan purgatori. Selama kamu bisa mengalahkanku kamu akan bisa keluar dari purgatori. Petik 2. Mengalahkanmu. Murid Lindung sedikit berkontraksi. Meskipun benda di depannya hanyalah jejak, itu masih sesuatu yang orang itu, yang pernah berdiri di puncak dunia ini, telah tinggalkan. Mengapa? Apakah kamu takut? Aku telah menyaksikan pelatihan kamu di api penyucian selama lebih dari satu dekade. Kamu nampaknya bukan seseorang yang mudah ketakutan. Pasir kuning itu bergulung saat suara kuno sekali lagi terdengar. Ku, Lindong menarik napas dalam-dalam saat guncangan di matanya perlahan-lahan surut sedikit demi sedikit. Terlepas dari siapa orang di depannya, dia kemungkinan besar tidak akan pernah bisa melarikan diri dari purgatori jika dia takut. Tetua, tolong ajari aku. Lindong menangkupkan tinjunya bersama dan berteriak dengan ekspresi serius. Karena wajah raksasa di depan matanya adalah wali terakhir. Satu-satunya cara bagi Lindung untuk pergi adalah mengalahkannya. Biarkan aku mengalami hasil pelatihanmu setelah bertahun-tahun ini. Pasir kuning di wajah raksasa itu melonjak. Segera setelah itu, tanah mulai bergetar hebat. Tanah runtuh dan lava merah terang menyembur keluar seperti laut. Dalam rentang selusin napas pendek, padang pasir telah berubah menjadi tanah lava. Lindung terbang ke udara. Dia sedikit mengernyit saat melihat ke bawah ke arah laut lahar di bawahnya, yang memancarkan panas yang mencengangkan. Wajah raksasa ini sepertinya bisa memanfaatkan kekuatan api penyucian. Setiap gerakan sederhana itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bang, laut lava melonjak dan bergejolak. Segera setelah itu, pilar lava, yang ukurannya puluhan ribu kaki, tiba-tiba meletus. Mereka muncul seperti banyak naga merah raksasa terang. Naga-naga besar ini melilit dan berputar di langit sementara cahaya merah gelap melintas di lava yang mengalir di tubuh mereka. Selanjutnya, lava mulai mengeras. Mengubah tubuh mereka menjadi bentuk kristal yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menusuk. Naga kristal lava menduduki langit. Mata naga merah cerah itu terkunci pada lindung. Suhu yang sangat tinggi dipancarkan dari tubuh mereka bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya untuk menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Meskipun naga kristal lava ini masih lebih dari puluhan ribu kaki jauhnya, Lindong masih merasa bahwa seluruh tubuhnya terbakar panas saat rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Serangan-serangan ini lebih sulit untuk ditangani daripada banyak cobaan yang dialami Lindong dalam api penyucian selama bertahun-tahun. Tampaknya tidak mudah untuk lulus ujian terakhir ini. Mengaung Naga kristal lava melilit di langit. Pada saat berikutnya, mereka mengeluarkan raungan panjang ke langit dan tubuh besar mereka berubah menjadi kilatan cahaya merah terang yang dibebankan ke lindung dari segala arah. Ekspresi lindung sangat serius ketika dia menatap 18 naga lava besar yang bersiul. Segera setelah itu, tangan kanannya perlahan ditutup ketika riak energi putih perak dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ini adalah energi mental yang diperoleh Lindung melalui periode pelatihan yang panjang ini Enyahlah, mata Lindung dingin saat dia melemparkan pukulan ke depan Energi mental yang besar dan perkasa tersapu abis seperti banjir saat ini Langsung berubah menjadi telapak tangan mental energi putih perak setinggi sepuluh ribu kaki Telapak tangan besar ini sangat berbeda dari yang dibentuk dengan Yuan Power Tampaknya hampir sepenuhnya nyata Kemampuan untuk memberikan substansi pada energi mental adalah jalan yang harus ditempuh seseorang untuk maju ke tingkat Grandmaster Simbol. Pada level ini, energi mental seseorang tidak lagi semenyenangkan dan semudah dulu. Itu tidak lagi lebih lemah dari Yuan Power bahkan dalam bentrokan. Bang, telapak raksasa perak putih itu dengan kejam menabrak naga kristal lava ketika kekuatan yang menakjubkan secara langsung menyebabkan kristal pada tubuh naga kristal lava besar hancur. Raungan sedih segera terdengar, bang-bang, lindung tanpa ampun dalam serangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan telapak tangan perak putih raksasa berubah menjadi banyak bayangan. Mereka mendarat di tempat yang sama di tubuh besar naga kristal lava dengan cara yang sangat cepat dan ganas. Lava menyembur dari tubuh naga kristal lava itu seperti air mancur. Namun, naga lava bukanlah serangan biasa. Meskipun telah terluka oleh serangan energi mental yang kuat dari lindung dan tubuh kristalnya telah hancur, ia tidak hancur berantakan. Ketabahan ini menyebabkan ekspresi serius lindung semakin dalam. Bang, selain itu, sementara lindung sibuk melawan naga kristal lava, 17 lainnya juga datang bersiul ke arahnya. Cakar naga yang tajam dan membakar merobek langit. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar lindung benar-benar hancur. Lindong menyaksikan aliran lahar pada cakar naga raksasa yang tampaknya menutupi langit ketika mereka berlari ke arahnya dan menghirup udara dalam-dalam. Pada saat berikutnya, ketajaman pada mata hitam itu meningkat. Berdengung, energi mental perak putih langsung menyebar dari tubuh Lindong, membentuk lonceng putih perak di sekelilingnya. Dentang-dentang, cakar naga besar itu tanpa ampun menabrak bel besar berwarna putih perak. Lonceng yang jelas dan tergesa-gesa bergema melintasi langit. Dalam menghadapi serangan ganas 17 naga kristal lava, beberapa retakan mulai dengan cepat muncul pada lonceng putih perak, dan dengan cepat hancur pada saat berikutnya. Swoosh! Sinar cahaya putih perak keluar saat lonceng besar putih perak itu hancur. Sinar cahaya ini seperti kilat. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala naga kristal lava yang rusak parah. Setelah itu, Penampilannya pun terungkap. Itu Lindong. Namun seluruh tubuh Lindong sekarang dibungkus dengan baju besi putih perak sementara dia memegang tombak panjang perak putih tajam di tangannya. Undulasi yang sangat tangguh berdesir dari ujung tombak membunuh. Suara rendah dan dalam yang diisi dengan keinginan untuk membunuh dikeluarkan dari baju besi putih perak. Tombak panjang di tangan Lindong langsung tumbuh hingga seribu kaki. Setelah itu tombak diayunkan dan suara embusan muncul ketika menembus kepala naga kristal lava. Mengaung, raungan sedih terdengar ketika naga kristal lava dengan panik berjuang. Akhirnya, tidak ada pilihan selain meledak. Sinar cahaya yang mengandung energi yang sangat besar dan kuat keluar dari ledakan dan menyelinap ke tubuh Lindong. Swoosh, saat sinar cahaya aneh ini memasuki tubuh Lindong, energi mental yang melonjak di sekitarnya langsung naik 10%. Aku melihat, Lindong terkejut ketika dia merasakan energi mental dalam tubuhnya tiba-tiba naik. Segera setelah itu, dia dengan tulus menertawakan langit. Detik berikutnya, tubuhnya melesat seperti sambaran petir perak. Tombak perak di tangannya seperti naga karena bentrok dengan 17 naga kristal lava lainnya. Bang-bang-bang, lava yang berhamburan memenuhi langit-langit ketika sosok perak putih terus dikirim terbang. Retakan muncul di baju besinya. Namun, nafsunya masih mirip dengan harimau. Setiap kali tombaknya yang panjang menusuk ke depan, itu akan menembus naga kristal lava dan sinar cahaya aneh lainnya kemudian akan bergegas ke tubuhnya seperti rampasan pertempuran. Pertarungan pahit di langit berlanjut selama setengah hari. Tubuh lindung sangat goyah ketika tombaknya yang panjang, yang ditutupi oleh retakan, ditarik keluar dari tubuh naga kristal lava terakhir. Swoosh! Sinar terakhir dari cahaya aneh melonjak ke tubuh Lindong. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang besar dan tak berujung di dalam tubuhnya. Namun, wajahnya ditutupi dengan ekspresi lelah. Meskipun energi mental Lindong naik dengan cepat setiap kali dia membunuh naga kristal lava, energi yang dia habiskan juga sangat besar. Masih ada satu lagi, Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wajah pasir kuning raksasa aneh di langit. Setelah itu, Matanya tertutup dengan lembut saat kedua tangannya perlahan-lahan menyebar keluar. Cahaya putih perak menyilaukan muncul dalam gelombang seperti mode. Akhirnya, itu menyebar ke seluruh Purgatory. Bahkan jika aku gagal, aku akan mati untuk alasan yang baik. Gumaman pelan terdengar di dalam tempat itu. Setelah itu, cahaya perak mulai menarik kembali. Pada akhirnya, itu berubah menjadi langit yang tampaknya mendukung pilar dan melesat ke arah wajah pasir kuning raksasa yang misterius. Keputusasaan membanjiri tanah, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1152, maju ke simbol level Grandmaster. Aroma halusinasi hitam, yang sama kentalnya dengan tinta, mengalir di dalam gua. Sementara itu, ada sosok yang duduk diam di platform batu yang diselimuti oleh lapisan halusinasi aroma halusinasi. Cahaya hangat di sekitar tubuhnya samar-samar terlihat dan benar-benar memurnikan aura iblis dalam aroma halusinasi yang telah menyerang tubuhnya. Yan berdiri di samping peron batu dengan kedua tangan di belakang. Sementara itu, matanya terfokus pada tubuh Lindong. Saat ini, ada sedikit kecemasan pada wajahnya yang biasanya tenang, tanpa emosi. Sudah tiga bulan sejak Lindong masuk purgatori, yang tahu bahwa waktu mengalir secara berbeda di api penyucian dibandingkan dengan dunia luar. Tiga bulan di sini mungkin beberapa dekade di api penyucian. Meskipun apa yang masuk purgatori hanyalah tubuh energi mental Lindong, ia masih hidup dengan jelas setiap detik yang berlalu di purgatori. Tubuh fisiknya hanya tinggal di sini selama tiga bulan. Namun, tubuh energi mentalnya sudah hidup selama beberapa dekade. Selain itu, tidak ada yang punya cara untuk mengetahui bagaimana Lindung lakukan di api penyucian. Ini adalah sesuatu yang bahkan Yan saat ini tidak dapat mendeteksi. Bagaimanapun, dia hanya bisa meminjam kekuatan bunga iblis-iblis ilusi abadi untuk membangun api penyucian. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Apakah Lindung bisa keluar dari kepompong pada akhirnya akan tergantung pada kemampuannya sendiri? Hah... Sama seperti yang menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, matanya tiba-tiba menjadi fokus. Itu karena dia mendengar suara mendengung datang dari dalam tubuh Lindong. Itu dari dua simbol leluhur yang agung. Bas-bas, energi mental perak putih muncul dari tubuh Lindong pada saat ini. Tubuhnya, yang telah duduk diam selama tiga bulan, bergetar lembut. Kedua matanya terpejam, tetapi ada kecemasan yang terpampang di seluruh wajahnya. Sepertinya dia sedang dalam kesulitan. Energi mental merembes keluar. Apakah dia berencana untuk keluar dari purgatory? Ketika Yan melihat adegan ini, dia segera mengepalkan tangannya. Karena lindung bisa mencapai langkah ini. Itu menunjukkan bahwa ia telah melakukan kontak dengan lapisan terakhir purgatory. Itu adalah tempat paling berbahaya dan jika dia gagal, dia akan terluka parah. Bahkan, bahkan tubuh energi mentalnya akan rusak. Berdengung, energi mental perak putih menyebar dari dalam tubuh Lindung seperti air banjir. Saat ini, kekuatan energi mentalnya jauh melebihi sebelumnya. Bahkan, bahkan aroma halusinasi kental di sekitarnya terhembus ke belakang. Pada saat ini, Lindung jelas melepaskan energi mentalnya ke batasnya. Namun, dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia dalam kondisi yang sangat buruk. Sepertinya wali yang ditinggalkan oleh simbol nenek moyang itu memang sangat mengerikan. Energi mental terus berputar di sekitar Lindung selama sekitar satu jam, sebelum mereka akhirnya mulai menjadi redup di depan mata Yan yang gelisah. Jelas, Lindung telah kehabisan energi mentalnya dan dia mulai jatuh dalam kerugian. Lindung, kamu harus bertahan. Ini adalah langkah terakhir, Yan mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ci. Namun, hal-hal tidak berkembang sesuai dengan keinginan Yan. Sebaliknya, energi mental perak putih cemerlang melonjak di sekitar tubuh lindung menjadi redup dan mulai mundur. Selain itu, yang tahu bahwa saat energi mental lindung benar-benar lenyap, tubuh energi mentalnya juga akan runtuh. Yan memiliki ekspresi tegang ketika dia melihat adegan ini. Ada ekspresi tegas dan serius di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mendesah pahit. Apakah Lindung benar-benar akan gagal? Berdengung. Setelah Yan menghela nafas, jejak terakhir energi mental perak putih menjadi redup sebelum menghilang. Saat ini, cahaya di sekitar tubuh Lindung telah sepenuhnya menghilang. Seketika, sepertinya wajah Yan telah menua dengan cepat karena matanya dipenuhi keputusasaan kelabu gelap. Eh, namun, tepat ketika ekspresi Yan menjadi gelap, Pikirannya tiba-tiba tersentak. Dia merasa bingung ketika dia menatap tubuhnya sendiri. Karena Lindung adalah pemilik batu leluhur. Setelah tubuh energi mentalnya runtuh, Yan harus menghilang dan kembali ke batu leluhur. Namun, mengapa dia masih berdiri di sini? Lindung masih hidup. Mata Yan berkilau dan arwahnya segera terangkat. Kemudian... Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa sekarang ada dua simbol kuno yang berkilauan di permukaan tubuh Lindong. Kedua simbol itu berputar di sekujur tubuhnya, sebelum menyerbu ke tempat di antara alisnya dengan swash yang keras. Warna kilat hitam berkumpul di alis Lindong. Setelah itu, ia mulai berputar dengan keras. Segera, celah kecil langsung robek di antara alis Lindong. Di bawah celah itu ada mata misterius yang dipenuhi dengan cahaya hitam tak berujung dan cahaya kilat retak itu perlahan terbuka di depan mata misterius itu yang berkilauan dengan cahaya kilat dan cahaya hitam perlahan-lahan menampakkan dirinya bang, segera badai energi mental yang tak terlukiskan meletus dari dalam tubuh Lindong. setelah itu aroma halusinasi hitam di sekelilingnya benar-benar tersebar bahkan Seluruh gua mulai bergetar keras dan bahkan dinding gunung, yang dibangun dari bahan-bahan unik, mulai retak. Apakah itu mata simbol Ancestral? Ketika Yan melihat mata misterius di antara alis Lindong yang berkilauan dengan cahaya kilat dan cahaya hitam, semburat syok melintas di wajahnya. Sebagai roh batu leluhur, dia secara alami memiliki pemahaman mendalam tentang simbol leluhur. Jadi... Dia tahu bahwa mata simbol ancestral hanya akan muncul setelah pemilik simbol ancestral menjalin hubungan yang sangat dekat dengannya. Sejak awal waktu, hanya beberapa individu yang berhasil mengaktifkan mata lambang ancestral. Tanpa diduga, Lindong benar-benar bisa melakukannya. Selain itu, mata Lindong dari simbol ancestral jelas memiliki kekuatan dari simbol ancestral leluhur yang memangsa dan simbol ancestral Thunderbolt. Karena itu, tidak diragukan lagi itu merupakan prestasi yang jauh lebih sulit untuk dicapai. Mata simbol Ancestral hanya muncul sesaat, sebelum dengan cepat menghilang. Akhirnya, retakan menghilang sebelum alis lindung kembali ke keadaan semula. Bang, namun, setelah mata lambang Ancestral menghilang, pilar cahaya putih perak yang gemerlap tiba-tiba melesat keluar dari dalam tubuh Lindong, sebelum menembus dinding gunung di atas dan pecah. Berdengung. Tiang cahaya perak putih besar sepuluh ribu kaki pecah dari gua surgawi dan melesat ke arah awan. Adegan aneh ini segera menarik perhatian setiap anggota suku Celestial Demon Marten yang kuat. Mereka semua terkejut ketika melihat pilar cahaya putih perak itu. Segera setelah itu, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi suram. Itu karena mereka bisa merasakan samudera luas dan perkasa seperti energi mental di dalamnya. Energi mental itu bahkan bisa menimbulkan ketakutan di hati para ahli panggung samsara yang kuat. Energi mental ini, seseorang benar-benar telah menembus tingkat Grandmaster Simbol. Sangat menakjubkan, budidaya energi mentalnya benar-benar telah mencapai tingkat itu. Namun, di antara para ahli dari suku kami yang saat ini sedang menjalani pengasingan di Gua Surgawi, sepertinya tidak ada orang yang memiliki energi mental yang hebat berdiri di samping Gua Surgawi. Beberapa penjaga tertegun ketika mereka melihat ini tempat kejadian. Selanjutnya, mereka menyuarakan keraguan mereka. Itu Lindong, pemimpin suku Celestial di Marten suku perlahan berkata. Saat ini, ia juga terpana dengan fakta ini. Jelas, dia tidak berharap bahwa budidaya energi mental Lindong benar-benar akan mencapai tingkat Grandmaster Simbol hanya dalam tiga bulan. Benar-benar mengesankan, tetua pertama Zuli yang terus-menerus berjaga di sini, tanpa sadar memuji. Meskipun ia adalah seorang ahli tahap puncak samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, budidaya energi mentalnya jauh di bawah Lindong. Bahkan, dia juga berlatih energi mental sebelum akhirnya menyerah. Itu karena dia tahu betapa sulitnya mencapai level Grandmaster simbol. Dia akhirnya mencapai level itu. Martin kecil mendesah agak emosional. Pemuda bodoh itu. Yang pertama kali berhubungan dengan energi mental di kota Qingyang Akhirnya memasuki ranah praktisi utama dalam disiplin ini Pilar cahaya perak putih menyebar di langit Di tengah cahaya putih hangat itu Indra lindung juga mulai menyebar Meskipun tubuh fisiknya masih di dalam gua surgawi Energi mentalnya telah menjadi indra penglihatan dan sentuhannya Memungkinkannya untuk menyerap segala sesuatu di tempat ini ke dalam penglihatannya dia mampu mendeteksi beberapa aura kuat yang mengalir dari berbagai bagian suku Celestial di Marten Sementara itu, ada juga beberapa aura menakutkan yang terletak di beberapa tempat tersembunyi. Faktanya, aura mereka tidak kalah dengan aura tua pertama Zuli. Hah, hati lindung tiba-tiba tersentak saat energi mentalnya menyebar. Kemudian, matanya berkumpul menuju gua surgawi yang gelap. Itu karena dia bisa mendeteksi aura yang sangat menakutkan dari dalam. Bahkan, aura itu bahkan lebih kuat daripada pemimpin suku Martin Celestial Iblis. Apakah itu orang yang telah mengasingkan dirinya di bagian terdalam dari Gua Surgawi? Cahaya perak putih menyebar sebelum tampaknya diaglomerasi menjadi seseorang. Setelah itu, mata simbol Ancestral perlahan muncul di antara alis Lindong. Segera, bagi mata itu. Kegelapan di dalam Gua Surgawi tidak ada. Seolah menembus melalui ruang, mata itu menatap langsung ke gua, yang terletak di bagian terdalam dari Gua Surgawi. Di gua itu, Lindung melihat sosok layu yang tampak seperti tengkorak. Sosok itu memiliki rambut putih acak-acakan yang menutupi seluruh gua. Aroma yang sangat kuno dikeluarkan dari tubuhnya, memberikan aroma pedesaan ke sekelilingnya Ketika Lindung mengintip ke dalam gua itu, Sosok layu yang tampaknya busuk tiba-tiba membuka matanya, yang tampaknya telah ditutup selama lebih dari seribu tahun. Matanya dipenuhi dengan kilau perak cerah yang unik. Mata, simbol leluhur, petik 2, mata peraknya menatap ruang kosong, sebelum sedikit kejutan melintas di mereka. Segera setelah itu, dia melirik ke ruang kosong dengan bingung sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, ruang kosong sebenarnya mulai retak. Sebelum dia langsung menghentikan Lindung dari mengintip. Di langit yang jauh, tubuh Lindung bergetar setelah pandangannya terputus. Dia bisa mendeteksi riak yang agak akrab dari orang itu, yang memiliki mata perak. Jelas, dia adalah individu yang sangat kuat dan tak terduga. Orang hanya bisa bertanya-tanya dari mana asalnya. Apakah ini level Grandmaster Simbol Lindung secara bertahap pulih akal sehatnya? Saat dia mandi dalam sensasi unik karena bisa mengintip seluruh dunia, dia perlahan-lahan merentangkan tangannya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah bergabung dengan bagian dunia ini. Bahkan, hanya dengan satu pikiran, dia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan dan merusak di bagian dunia ini. Lindong membenamkan dirinya dalam sensasi yang luar biasa ini. Dalam keadaan linglung, energi mentalnya mulai melayang ke cakrawala. Beberapa saat kemudian, ruang kosong tiba-tiba berkerut, sebelum jejak energi mental menembus ruang dan tiba di tanah asing. Itu adalah dataran tandus kuno. Di ujung dataran tandus ini, berdiri sebuah istana hitam. Setelah itu, orang bisa melihat sosok hitam duduk di bagian terdalam dari istana itu. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lubang hitam berputar di dalam matanya dan sepertinya mereka telah melahap dunia. Adegan ini tiba-tiba berhenti, pikiran Lindung kembali fokus, sebelum detak jantungnya meningkat tanpa sadar. Dia tahu, dataran tandus dan istana kuno yang baru saja dia lihat, mungkin terkait dengan sesuatu yang rubah sembilan ekor katakan sebelumnya. Devouring Divine Palace, sosok hitam itu seharusnya, tuan yang memangsa. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.